PP You so disgusting You buat apa dengan dia? I tak buat apa-apa gelak sebab dia baca doa makan Sebab tu lah I gelak Dia nak gelak lepas tu tepuk-tepuk dia sikit Macam mana you gelak tu? <laughs> huh, macam tu je Ay, Kesian pula lah sampai terkencing eh. hmm. Tapi you tahu kenapa dia terkencing kan? Selalunya yang terkencing ni Sebab ada benda yang menakutkan Contohnya Macam kena wompak ke Kena kejar hанcing ke Kena nampakan Oh my god <tong> Mungkin tempat ni ada hantu Eh tak mungkin tempat ni ada hantu Ha <tong> <tong> <tong> Karena tempat ni ada hantu Dah lama dah air lari <tong> <tong> Macam mana Dia jerit macam nampak itu Tapi dia tak nampak itu masuk tu